Jangan kau kira sanitara, jago baku bawa sayang Kalau kau mau coba saya, kau salah orang ini Yang model macam sah, kau mau cari di mana Belum tentu kau dapat nanti yang macam sah percuma buang-buang waktu kau deng dia Selebih pengalaman lincah Sato kamu dua baku gepe Sampai tababa tababa Gaik Aie ai siyo Jangan kau kira Sani bodoh ai aie Selama ini hanya Pura-pura niyo Padahal saya tahu kau Seperti saya yang selalu setia, di pernah buat kau susah yang model macam Yang terlalu percaya, kok itu segalanya Tapi apa sayang, kok juga harus tahu Saya juga pemain lama, soal baku tipu Saya juga nomor satu, saya lebih pengalaman untuk lincah baku Yang model macam sa, kau mau cari di mana? Belum tentu ku dapat nanti yang macam sa. Percuma buang-buang waktu kau dia Selebih pengalaman lincah aku bawa. Kalau kau mau minta.